Siapa nih di sini yang suka mama mama? Entah itu mama muda ataupun mama tua. Ngomongin mama mama gak akan bisa lepas dari artis-artis berikut ini yang sering dicap sebagai hot mom, alias mama yang menggoda. Siapa aja mereka? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa komen, like dan subscribe. Oke, kita mulai videonya. Mama hot yang pertama ini pasti semua orang udah aja mengenalnya. Tamara Blazinski, artis cantik dasaran Indonesia-Polandia ini usianya udah lebih dari 40 tahun lho tim tapi dibalik usianya yang udah dewasa, ternyata namakrut yang satu ini kecantikannya nggak pernah memudar. namun sayangnya si cantik Tamara Blazinski ini udah beralih gagal membina hubungan rumah tangga. dan sampai saat ini si cantik Tamara masih asik dengan kesendiriannya Yaku juga 7 membuat kakak dari bis Dewan ini kehilangan pesonanya Yunisara si imut ini sering dicampak mahot oleh beberapa netizen Dengan postur tubuh yang benar-benar aduh, hingga Raffi Ahmad pun pernah kepuncuk dengan nama hot satu ini Dan baru-baru ini netizen sempat juga salah fokus saat Yunisara tampil seksi saat rumahnya tergenang banjir punya wajah yang cantik dengan tubuh yang langsing pasti idaman bagi para kaum Adam Sipati Giselle wanita berumur 29 tahun ini memang masih sangat muda Gak heran kalau banyak banget para penggemar Giselle Cepulangan ajang pencarian bakat ini memang pantas dijuluki Hot Mom Dengan tubuh yang benar-benar enak dipandang pasti kebanyakan para fansnya adalah laki-laki anak, tapi keseksian wanita satu ini tidak akan pernah pudar. Baby Margarita si seksi ini dulu berkenal dengan film film yang seksi gak heran kalau bangun banget fans berat baby dipindahkan dengan tubuh yang semantai pasti sebagian kamu laki-laki melalui melihat hukum satu ini tapi satu ini sering dijuluki Ratu Iklan dan Ratu FTV Puy Bramantian, persona wanita berumur 34 tahun ini memang tidak ada tandingannya meskipun sudah mempunyai anak, tapi siapa enggak semsam sama hotnam satu ini Bisa bila dari foto berikut dengan balutan persona yang linin dan tubuhnya yang benar-benar enak dipandang mata setiap lagi kepingin kepinggut dua planeta jantik saat ini ngulangin hotman gak akan bisa lepas dari mama Capi satu ini ulan guritno pesona hotman satu ini memang akan menjadi pilihan nomor satu para netizen gak akan ada yang mengira hotman satu ini udah berumur 38 tahun dengan wajah yang awet muda pasti kalau laki laki auto dudukan dek kalau dideketin ulan guritno bisa dilihat dari foto berikut, wulang beriknya terlihat seperti kakak adik bersama shalom anaknya. Nah, kita di tim hot mom yang benar-benar membuat -benar pikiran kalian gak berhenti berimajinasi. Kalian pilih yang mana? Terima kasih sudah nonton video ini.